Selamat Ba. Oke lanjut teman-teman ke... Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami Alia dan Padon Di video ini saya mau buat vlog tentang MPAC Apa itu MPasi MPAC adalah makanan pendamping asi Nah Sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu ya video ini, di like, komen, dan share ke seluruh dunia. Eh maksudnya ke seluruh, ke seluruh sosial media kalian ya. Uh, Oke okay, teman-teman, jadi MPASI oh, sudah terutama. Jadi MPASI atau makanan pemberian apa makanan pendamping asi ini diberikan ketika usia anak sudah mencapai enam bulan. Nah sebelum enam bulan itu jangan dulu dikasih ya karena lambungnya bayi itu belum cukup untuk menerima makanan-makanan berat seperti itu. Dan disarankan banget itu untuk pemberian ASI secara eksklusif eksklusif. Maksudnya. Nah itu ASI eksklusif ini berarti dia diberikan secara diberikan selama enam bulan. Jadi kalau sudah enam bulan mengasi itu namanya asi eksklusif, begitu teman-teman. Nah, kembali ke pemberian ke MPAC. Eh, Jadi di sini saya tuh bukan so tahu atau so dokter, tapi di sini saya cuma mau menginformasikan karena ini penting banget ya teman-teman. Eh, eh, apa referensi referensi yang saya dapat juga kan dari IDAI atau Ikatan Dokter karena Indonesia jadi valid banget maksudnya bukan jadi bukan apa sih namanya bukan bohong-bohong saya bohong-bohong apa sih bukan asal ngomong jadi saya ada rujukannya seperti itu dan saya juga ada baca-baca uh, di apa sosmednya belajar dari programnya. Nah, eh, jadi tahukah kamu, tahukah teman-teman, kebutuhan energi dan nutrisi anak hingga usia enam bulan dapat tercukupi oleh pemberian air susu saja. Nah, di sini ini saya tampilkan ya, saya di sini dapat apa namanya? kayak buk, buklet MPasi dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia tersebut. Nanti saya tampilkan. Nah, di sini ada tercantum eh, apa namanya bagannya. Kalau 0 2 itu kebutuhan energi anaknya merah, energi dari air apa pink, energi dari air susu ibu, energi dari MPasi Kalau yang apa namanya yang warna kuning. Itu di 6 sampai 8 itu 400 Energi Sampai 600 Dibutuhkannya energi Dari MPAC Oke teman-teman Jadi strategi pemberian MPAC itu Ada empat, yaitu harus tepat waktu Adekuat Terus aman dan higienis Dan diberikan secara responsif Nah yang tepat waktu ini jadi MPASI itu diberikan ketika usia umu usia umur ya apa sih? Ketika bayi sudah usia 6 bulan. Jadi kalau sebelum 6 bulan itu jangan dulu diberikan MPASI karena lambung bayi kan masih kecil ya. Jadi ya diberikan ketika 6 bulan saja ya teman-teman, jangan sampai diberikan nasi atau pisang dulu sebelum 6 bulan, oke? Okay? Itu. Terus kemudian adek kuat MPAC yang diberikan memenuhi kebutuhan energi, protein, dan mikronutrien anak. Nah, di, sekarang itu disebut namanya menu lengkap. Jadi bukan menu, menu bukan menu biangtang ya teman-teman. Dekuat secara kualitas artinya MPAC harus mengandung 4 kuadran di bawah ini selain asi. Nah, ini saya tes tahun nanti ya. Saya tampilkan. Ada kuat secara kualitas, mengandung karbohidrat, protein. Terus diutamakan ketika enam bulan atau masa MPAS itu protein hewani, karena kalau hewani ini bagus buat bayi. Terus asi juga, walaupun apa namanya udah full asi, tapi harus diberikan asi juga ya teman-teman. Terus ada buah atau sayur, mengandung buah atau sayur. Terus harus mengandung lemak, minyak seperti minyak santan, margarin dan lain-lain. Nah, itu lemak itu harus ada teman-teman ketika MPASI kan bukan tambahan. Jadi lemak itu bukan tambahan teman-teman karena memang penting untuk perkembangan otak ke anak, peredaran apa untuk melancarkan peredaran darah ke otak seperti itu teman. Untuk perkembangan, perkembangan otak. Jadi lemak lemak itu penting kalau yang apa, mas, orang dewasa mah lemak itu jangan dikurangi ya Kalau bayi penting banget Sebenarnya protein hewan itu mengandung lemak Tapi jumlahnya tidak mencukupi Sehingga perlu ditambahkan lemak lain Apa saja lemak yang dimaksud? Lemaknya itu terdiri dari minyak kelapa, minyak jagung, minyak kanola, minyak kedelai, butter, santan, dan lain-lain Nah ini bisa digunakan untuk menggoreng atau menumis Atau bisa langsung ditambahkan ke MPAC yang sudah matang, sebanyak satu sendok saja Nah saya jelaskan dulu, tapi ketika MPAS itu e, sayur atau buah ya Jadi bisa sayur atau buah, kenapa? Karena sayur sama buah ini e, apa? mengandung serat yang tinggi Kenapa? Karena serat ini bisa menghambat Absorpsi absor mineral penting seperti kalsium, zat besi, magnesium, seng, dan lain-lain Ya, itu, karena serat ini jangan dulu diberikan dulu, maksudnya sedikit dulu. Oh, bayar, bayar. Nah, <laughs> jadi serat itu disarankan diberikan kepada bayi sedikit dulu. Jadi teman-teman, eh, jadi MPS itu juga harus aman dan higienis. Karena eh, kalau bayi kan, itu sangat sensitif sekali ya, teman-teman. Dulu itu pernah fadol karena mungkin dotnya kah atau makanannya kah yang bermasalah di mulutnya itu banyak bintik-bintik putih pokoknya anu penuh wes. jadi diberikan obat katanya mungkin dia lagi sering ngemut-ngemut barang-barang apa namanya yang yang kurang higienis ini ada saya tampilkan lagi MPSI higienis untuk bayi yang sehat. Yang pertama, pastikan kebersihan tangan dan peralatan makan yang digunakan untuk menyiapkan serta menyajikan makanan pendamping air susu ibu atau MPASI. Terus, kedua, kedua, cuci tangan ibu dan bayi sebelum makan. Nah, itu penting banget ya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Selalu cuci tangan ibu dengan sabun setelah ke toilet dan membersihkan kotoran bayi. Terus, yang ketiga, simpan makanan yang akan diberikan kepada bayi di tempat yang bersih dan aman. Terus, pisahkan talenan yang digunakan untuk memotong bahan makanan mentah dan bahan makanan matang. Nah, mentah sama matang itu talenannya dipisahkan, dibedakan. Terus, bagaimana menyimpan MPASI dengan aman? Di sini saya tampilin lagi. Nah, kan bakteri penyebab kontaminasi dapat tumbuh di makanan-makanan seperti daging, ikan, telur, susu, kedelai, juga nasi, pasta, dan sayur-sayuran. Makanan-makan tersebut harus disimpan dalam lemari pendingin dengan suhu kurang dari 5 derajat Celcius. Pokoknya dipendingin. Disimpan di pendingin. Jangan di luar ya. Nanti ada apa? bakteri-bakteri yang menetap di situ. Terus simpan daging dan ikan dalam wadah plastik dan letakkan terpisah dengan makanan yang telah dimasak dan bahan-bahan siap makan. Seluruh makanan harus disimpan sesuai dengan Petunjuk penyimpan yang tertulis pada kemasan dan tidak boleh digunakan setelah melewati tanggal kadaluarsa. Jangan sampai kadaluarsa, teman-teman. Terus makanan yang seharusnya disimpan di lemari pendingin tidak boleh digunakan kembali setelah berada di luar lemari pendingin selama 2 jam. Seperti ASI juga tidak boleh ya, kalau ASI apa namanya, perah itu. Jangan sampai didiamkan selama 2 jam di, di luar. Nanti terkontaminasi Terus, cairkan makanan beku atau frozen food yang ada di lemari pendingin menggunakan mikro... Eh, biasanya harus ini ya Kalau saya itu eh, memanaskan pakai pemanas... eh pemanas? Dandangan itu loh Jangan, Jangan pakai minyak ya teman-teman untuk memanasi makanan bayi Jadi langsung ke dandangan aja ke kompor langsung kasih tahu ininya hal-hal ya, yang harus diperhatikan jadi protein hewani dan nabati diberikan sejak usia 6 bulan kedua, telur, daging, dan ikan diberikan dalam keadaan benar-benar matang nah, telur, daging, dan ikan ini harus benar-benar matang kalau buat bayi ya teman-teman apabila -teman, telur itu ya, jangan setengah matang karena bisa apa ada kuman eh, padol, stop, stop stop nanti Aduh, aduh, aduh. terus pemberian jus buah tidak disarankan. Jadi kalau bayi jangan dulu diberikan jus buah ya teman-teman. Tapi dikasih buah sedikit tak apa. -apa. Tapi jangan banyak-banyak ya seratnya. Terus jangan diberikan madu ketika usia, usia sebelum satu tahun. Pastikan kebersihan nah. tahun, anak sebelum memulai makan ya. Karena kan anak biasanya mengambil-ngambil ya terus masukkan ke mulutnya. Terus, terus lagi terus hindari. Hindari pemberian makanan dengan kadar lemak tinggi, pemanis dan penyebab rasa tambahan. Ya itu jangan sampai ya teman-teman, karena ini mengganggu banget buat pertumbuhan bayi. Pemanis, kayak es krim. Terus bisa ketalenan yang digunakan untuk memotong bahan mentah. Tanya ibu. Jangan dimakan deh. Terus perhatikan kebersihan tangan dan peralatan dalam mempersiapkan Ya sudah saya bahas tadi teman-teman Terus minyak, mentega, peralatan dapat digunakan sebagai penyambang Itu hal-hal yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan MPAC Nah itu teman-teman eh, materi yang saya dapatkan dari UKK Nutrisi dan Penyakit Metabolik Ikatan Dokter dan Indonesia Dokter anak Indonesia Eh jangan ribut Dari IDAI Nanti saya apa kasihkan linknya mungkin Atau kalian bisa WA saya untuk, Atau langsung cari aja di Google nah. Oke teman-teman lanjut e, Nanti saya tampilkan ya ini adalah kurva pertumbuhan otak anak Ternyata bisa kita lihat bahwa Pertumbuhan otak anak itu paling cepat di dua tahun pertama Jadi itu penting banget yang namanya Full ASI, ASI eksklusif dan MPASI Nah terus ASI kan ciptaan Allah yang maha segalanya Tak ada yang meragukan bahwa ASI adalah makanan terbaik untuk bayi nah, tidak ada yang tapi kalau sudah enam bulan itu asi belum belum cukup maksudnya asi aja belum cukup untuk apa pertumbuhan bayi jadi harus di, ditambah dengan MPASI yang me, mengandung kebutuhan-kebutuhan seperti asi kayak gitu teman-teman Berdasarkan banyak penelitian, ada tujuh kelompok makanan yang sangat penting untuk tumbuh kembang bayi pada masa MPASI Apa saja teman-teman? Yang pertama, gandum atau akar-akaran atau umbi-umbian sebagai sumber karbohidrat. Nah, selain nasi itu penting ya, karena mengandung karbohidrat. Terus kacang-kacangan, karena ini apa? kacang-kacangan ini mengandung protein nabati ya teman-teman. Walaupun sedikit aja dikasih di MPAC-nya, kan kacangnya sedikit, tiga atau empat lah dikasih. Terus prod, produk turunan susu seperti susu keju, terus yogurt dan lain-lain. Terus harus mengandung daging-dagingan, kayak daging ayam, daging sapi, hati ayam, terus telur sayur atau buah-buahan yang kaya vitamin A ya itu penting banget ya buat mata pertumbuhan mata ini supaya sehat terus itu teman-teman penting banget ya itu saja yang bisa saya sampaikan di materinya terus saya tambahin menurut saya sendiri ya teman-teman jadi memang MPASI itu penting ya teman-teman buat menaikkan apa pertumbuhan bayi e, ketika dua tahun pertama 2 tahun pertama karena itu memang dua tahun pertama ini, pertumbuhan bayi itu sangat cepat. Seperti yang saya bilang tadi, otaknya ini penting banget ini. Kalau misalnya otaknya tidak bekerja dengan baik, nanti ada sesuatu yang rusak di dalam tubuh si bayi tersebut. Jangan sampai nausubillahim zalik. Jadi penting banget MPAC. Kalau misalnya dalam MPASI anaknya kurang suka, kita bisa berkreatif. Apa? Berkreatif. Kita bisa kreatif se sekreatif mungkin kayak mis, atau teksturnya ya. Misalnya 6 bulan dia eh sudah 8 bulan tapi eh, dia enggak mau makan, mungkin teksturnya harus diraihkan, dia mau yang kasar-kasar dikit Jangan kayak bubur lagi kalau 8 bulan. Terus nanti saya tampilkan tekstur-tekstur 6 bulan eh MPASI 6 bulan sampai 1 tahun ya. Kalau 1 tahun sudah bisa makan seperti makanan keluarga. Eh dan dihaluskan se... yang perlu dihaluskan, ya, gitu. Kalau misalnya susah makan, Biasanya ya, kalau saya tuh... sih eh, pengalaman saya, itu fadol itu 8 bulan susah makan, Jadi saya itu bingung banget, jadi saya... Apa namanya? Cari-cari informasi, Mengenai gimana cara mengatasi GTM, Gerakan tutup mulut, nah itu Jadi, mungkin dibentuk-bentuk ya, Makanannya itu dibentuk-bentuk, supaya dia tertarik Jadi dia makan sendiri Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Dan bagaimana cara MPA sih kalian? Tulis di komentar di bawah e, Jika menurut kalian ini sangat bermanfaat Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ke seluruh dunia Eh maksudnya ke, sos ke seluruh sosial media kalian ya Dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Eh sini padahal sini Sini Le, dadah ini dia, ini sudah 15 bulan teman-teman, dia sudah makan enak, nah ini, eh ya Om. tapi dia aktif banget, <tapi <tapi nanti selanjutnya mungkin saya akan cerita tentang dia pernah sakit, sakit step, nah itu dia, dadah, dadah, dadah, dadah, dadah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Allah.